Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya al Masih, channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan telepati yang teman-teman tanyakan. Pertanyaan yang luar biasa, tetapi seperti biasa, sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua, dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, dia bertanya gini, Bang, setiap saya coba telepati, kok saya malah merasa tersiksa dengan teringat dia terus? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Intinya, dia bertanya kalau kenapa dia bisa merasa tersiksa dengan teringat target terus. Jadi gini teman-teman, ada beberapa hal yang biasanya bisa membuat kita teringat terus sama orang yang kita telepati. Dan, membuat kita merasa tersiksa hal yang pertama karena pesan telepati yang kita sampaikan itu kita bayangkan di saat kita melakukan telepati itu kita melibatkan begitu besar perasaan kita kita libatkan begitu besar perasaan kita dalam pesan telepati itu yang membuat kita akan terbebani oleh perasaan itu sendiri perasaan kita yang kita libatkan dalam pesan itu yang kita bayangkan seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lakukan telepati, telepati cinta, atau telepati rindu, yang teman-teman harus libatkan adalah perasaan target. Gimana perasaan target kalau dia mencintai kita? Itu yang kita libatkan dalam pesan itu. Gimana sih perasaan target kalau merindukan kita? Itu yang kita libatkan dalam pesan itu, bukan perasaan kita. Yang terjadi kalau kita libatkan perasaan kita, maka hal itu bisa akan terbawa sampai setelah kita lakukan telepati, kita akan terbayang-bayang terus oleh perasaan yang kita libatkan dalam pesan telepati itu. Yang membuat kita bisa mengingat target secara terus-menerus. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang biasanya membuat kita teringat terus sama target dan merasa tersiksa, itu karena terlalu besar kita menaruh harapan pada orang yang kita telepati. Apabila semakin besar harapan yang kita taruh, maka semakin besar juga akan beban rasa yang akan kita rasakan ketika telepati kita atau apa yang kita inginkan itu belum tercapai. Contohnya gini teman-teman, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita sayang sama seseorang, suka sama seseorang, dan kita sampaikan kepada dia rasa yang kita rasakan itu. Apabila belum ada reaksi, belum ada jawaban dari dia, maka rasa cinta itu akan menjadi beban untuk kita sendiri. Dan apabila rasa cinta itu semakin besar, maka semakin besar juga beban rasa yang akan kita alami, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Memang tidak salah, teman-teman, kalau kita menaruh harapan yang besar kepada seseorang karena rasa cinta yang semakin besar, tetapi teman-teman juga perlu tahu, apabila harapan teman-teman belum tercapai, maka sebesar itu juga beban rasa yang akan teman-teman hadapi. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, hal itulah yang harus teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman terlalu besar menaruh harapan kepada seseorang. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, dia bertanya gini. Saya pernah merasa rindu pada seseorang yang belum pernah komunikasi dengan dia. Rindu itu selama satu minggu dan dada saya sesat sampai menangis. Apakah orang itu melakukan telepati kepada saya? Setelah satu minggu perasaan itu, saya lihat dia posting foto saya. Saya komen, dia terus chat saya itu gimana? jadi teman-teman pada pertanyaan ini saya akan bahas menjadi dua bagian yang pertama apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita merindukan seseorang dan saya juga akan bahas tentang apakah ini telepati atau bukan yang pertama apa yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita merindukan seseorang jadi gini teman-teman Ketika kita sedang dilanda kerinduan atau jatuh cinta, biasanya ada beberapa hormon yang meningkat di dalam tubuh kita apabila kita sedang merindukan seseorang atau sedang jatuh cinta. Hormon yang biasanya berkaitan dengan itu adalah hormon yang namanya dopamin. Hormon dopamin sangat berpengaruh besar terhadap perasaan bahagia, rasa sakit, atau hasrat di dalam diri seseorang. Dan apabila kita merindukan seseorang, hormon itu akan meningkat produksinya teman-teman di dalam tubuh kita. Sehingga membuat perasaan bahagia dan sakit muncul secara bersamaan di waktu yang sama. Ketika produksi hormon dopamin meningkat, maka sangat berpengaruh dengan hormon-hormon yang lain. Salah satunya adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini teman-teman adalah hormon yang mengatur stres, hormon yang mengatur suasana hati, bahkan nafsu. Dan apabila seseorang sudah berada pada tahap itu, merasa rindu yang begitu berat sehingga dia merasa stres, suasana hati tidak menentu, tidak karuan, maka biasanya otak akan melepaskan beberapa hormon yang lain, hormon yang berkaitan dengan stres. Yaitu hormon kortisol, hormon adrenalin, dan apabila hormon-hormon itu dilepaskan, dikeluarkan, maka yang terjadi adalah jantung berdebar, dada semakin terasa sesak, tangan berkeringat, dan lain sebagainya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa seseorang ketika dia merindukan orang lain, rindu yang berlebihan, dalam waktu yang cukup lama, maka bisa menimbulkan yang namanya jantung berdebar, sesak napas, dan lain sebagainya. Mungkin bahkan nyeri dada atau apapun itu. Itulah yang terjadi teman-teman kalau kita merindukan seseorang yang berlebihan. Dan apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman, apabila hal itu bisa membuat teman-teman merasa sakit, teman-teman coba abaikan hal itu untuk sementara waktu. Fokus ke hal yang lain teman-teman. Untuk sementara waktu teman-teman, jangan pernah percaya pada perasaan teman-teman. Terkait orang yang teman-teman rindu. Kalau saya berada pada posisi itu, yang selalu saya lakukan adalah saya coba untuk tidak percaya apa yang saya rasakan. Khususnya pada orang yang saya rindu. Itu cara saya teman-teman. Apa yang saya rasakan, saya tidak percaya akan hal itu. Untuk sementara waktu, hal itu saya lakukan untuk mencoba mengabaikan apa yang saya rasakan. Seperti itu teman-teman dan apabila kalau kita kaitkan dengan telepati apakah dia telepati kita? itu bisa, bisa katakan iya tetapi telepati itu tanpa disengaja karena kenapa teman-teman? pada pertanyaan ini dia mengatakan kalau orang itu yang dia rindu itu posting fotonya di saat orang itu posting fotonya sudah pasti dong orang itu akan membayangkan tentang dia tidak mungkin membayangkan orang lain. Di saat dia membayangkan orang yang ada di foto itu, maka secara tidak sengaja apa yang dia bayangkan itu akan menjadi pesan telepati. Maka yang terjadi adalah telepati tanpa disengaja. Kemungkinan besar foto Anda sering dilihat oleh orang itu. Dan ketika dia melihat foto Anda, dia akan membayangkan tentang Anda. Hal itu bisa menjadi pesan telepati kepada Anda selama satu minggu itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Pada pertanyaan ketiga, dia bertanya seperti ini. Bang, gimana telepati dua orang sekaligus? Jadi si A dan si B kita telepati secara bersamaan. Jadi ginilah bang. Saya telepati si A agar melakukan sesuatu kepada si B. Gimana caranya? Jadi teman-teman, pertanyaan ini sama seperti cerita pengalaman saya yang saya ceritakan. Saya telepati kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Tapi teman-teman, yang kita telepati ini hanya satu pesan. Kita gambarkan satu pesan, bukan dua pesan yang berbeda kepada dua orang. Bukan dua pesan kepada dua orang ini, tetapi satu pesan kepada dua orang. Teman-teman bisa lihat video saya itu, yang saya lakukan di dalam satu angkutan umum, bis, saya telepati seperti itu. Dan saya telepati itu juga kepada orang yang belum pernah melihat saya, orang yang tidak kenal saya, dan saya pun tidak kenal mereka. Saya hanya baru melihat mereka di saat itu. Di dalam gambaran itu teman-teman, ada dua sosok yang saya gambarkan di saat saya lakukan telepati. Tetapi hanya satu pesan. Satu pesan untuk target si A. Saya bayangkan kalau si A melakukan sesuatu kepada si B sesuai dengan apa yang saya inginkan. Seperti yang pernah saya coba. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Sekarang kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat. Dia bertanya seperti ini teman-teman, telepati bisa nggak buat orang yang tidak kita kenal? Teman-teman, pada pertanyaan sebelumnya yang saya jawab itu, yang saya telepati kepada dua orang itu, itu orang yang tidak saya kenal, orang yang tidak mengenal saya, orang yang baru saya lihat dan orang itu belum pernah melihat saya, dan hasilnya berhasil. Tetapi kita telepati bukan kayak kita kita telepati bukan untuk dia membayangkan kita, bukan saya telepati dia untuk melakukan sesuatu kepada orang lain yang sudah dia lihat karena dia belum lihat saya, maka saya tidak telepati kepada dia untuk melakukan sesuatu kepada saya seperti itu jadi teman-teman orang yang belum pernah melihat kita itu kita bisa lakukan telepati tetapi tujuannya bukan ke kita terkecuali Meskipun kita belum kenal, tetapi sudah pernah saling melihat, saling berpapasan, itu bisa, karena dia sudah melihat kita. Pesan yang kita kirim akan masuk, dia akan membayangkan sosok kita di saat dia pernah melihat kita, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan, meskipun masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Oke teman-teman, itulah empat pertanyaan yang bisa saya jelaskan kali ini. Semoga telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Amin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, alfarismasi Masih. Bye.